Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Hari ini acaranya nyuci. Banyak banget cuciannya. Jangan. Wow. Ya, Caranya di saya satisain, guys, biar tempat. Baju baju dulu. berendam. Setelah itu, ini yang putih, ini kasih sabun petan aja. Ini, ya. ini kita bersih, guys. Sama lana dalam juga, <guruh> harus dikasih sekalian, strap. Tetap ini sudah direndam ya, pakai deterjen ya. Yes. Ini sudah ini guys, kita tambahkan air loh. untuk kerendaman ini. Saya pakai deterjen ya. Kasih lagi. Ini buat yang bawahan. Kayak celana. ]nya. Iya, bisa ya. baru dimasukkan satu-satu. Iya, celana semua, celana semua, pilih celana semua, celana, celana kis. Jadi dipilin ya celana-celana dulu biar cepat nyuci Nah guys, seperti ini terakhir guys. terakhir aja guys. Oke. Okay. Bersih ini, bersih. Ini bukti bersihnya, Bersian. bersih. banyak kan bersih, tuh bersih. Ya.